pacing pentul tahukah anda tanaman pacing pentul pacing pentul memiliki nama latin costus pisatus sedangkan dalam bahasa inggris dikenal sebagai spiker spiral flight kinger atau indian head kinger pacing selama ini lebih dikenal sebagai tanaman hias namun jika anda mengetik di mesin telusur atau mesin pencari google menggunakan kata kunci costus yang menonjol justru predikatnya sebagai tanaman obat. Adalah India menyebutnya sebagai tanaman obat paling penting. Pacing adalah tanaman obat-obatan herbal yang tergolong dalam suku temu-temuan atau Zingiberaceae. Tanaman ini berasal dari negara Karibia termasuk Dominica, Guadeloupe, Hispaniola, Martinique dan Puerto Rico. Pacing merupakan tanaman yang tumbuh tegak dengan tinggi 0,5 meter sampai 3 meter dan menyukai tempat lembab dan teduh. Terdapat sampai ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut. Batangnya berwarna kuning coklatan, sebesar jari orang dewasa dan banyak mengandung air serta mudah dipatahkan. Selaras dengan batang, daunnya berwarna hijau, tunggal, tangkainya pendek dan berhelai memanjang sampai bentuk lenset di negara dominika, tanaman pacing atau pentul atau costus pisatus biasa digunakan untuk membuat resep teh herbal untuk mengobati diabetes atau hiperglisemia. inilah beberapa manfaat atau khasiat costus pisatus alias pacing pentul dikutip dari berbagai sumber manfaat yang pertama, melawan penyakit diabetes Salah satu kandungan paceng pentul yang sangat bermanfaat untuk melawan penyakit diabetes yaitu arematin Molekul arematin ini dapat menjadi alternatif anti diabetes karena memiliki efek aktivitas hipoglikemik dan hipolipidemik yang potensial Selain itu ekstrak akuas maupun metanol dari paceng pentul juga memiliki aktivitas yang sangat tinggi dalam menurunkan tingkat glukosa darah Manfaat yang kedua antiinflamasi dan anti-piratik Efek antiinflamasi yang signifikan terhadap kargenan pembentukan edema dan granuloma ditujukan oleh ekstrak etanol rizoma pancing pentul Selain itu, ekstrak pancing pentul pada dosis 800 mg per kilogram memberikan efek anti atau obat penurun panas Manfaat yang ketiga perlindungan organ hati atau hepatoprotektif Ekstrak etanol dari rizoma paceng pentul diketahui memberikan efek pelindungan organ hati yang signifikan sebagai berikut. Menurunkan tingkat serum glutamil transaminase oxaloid setat asam, menurunkan serum glutamil pirufat transaminase, menurunkan basa pospatise, menurunkan serum libirubin, mengurangi peradangan hati selain itu ekstrak etanol dari rizoma pacing pentul juga mampu melindungi organ hati dari efek negatif karbon, treta manfaat yang keempat, anti stres. ekstrak alkohol dari rizoma pacing pentul telah terbukti mampu menormalisasi stres akibat perubahan imobilisasi dingin Hal ini membuktikan bahwa ekstrak alkohol dari zoma pancing pentul dapat menjadi alternatif anti stres yang potensial. Manfaat yang kelima mengobati kanker hati atau hepatoselular karsinoma. Faktor etiologi kanker hati dapat disebabkan oleh banyak hal termasuk infeksi kronis dengan virus hepatitis B (HBV) atau virus hepatitis C (HCV) paparan aflatoxin B1 yang berkepanjangan ataupun sirosis hati karena penyalahgunaan alkohol hingga kini kanker hati atau biasa disebut juga dengan hepatoselular karsinoma ini merupakan penyakit kanker kelima yang paling sering diderita oleh sebagian besar negara di dunia di sisi lain pengobatan kanker kemoterapi masih belum efektif mengingat hepatotoxisitas yang tinggi untuk itu, ekstrak metanol dari pancing pentul dapat dijadikan alternatif anti kanker hati karena menunjukkan aktivitas penghambatan pertumbuhan sel kanker hati. Hal ini juga tidak terlepas dari kandungan senyawa diosgenin dalam pancing pentul yang juga memberikan efek antiproliferatif atau pencegah pertumbuhan sel kanker. Meskipun demikian masih perlu penyelidikan lebih lanjut terkait sinergi ekstrak metanol dan diosquinin tersebut. Manfaat yang keenam anti kanker payudara. Pacing pentul diketahui mengandung salah satu senyawa sesquiterpen berupa senyawa costunolide 8. Senyawa costunolide ini menunjukkan penghambatan proliferasi atau pertumbuhan sel kanker payudara melalui induksi apoptosis. Hasil ini menunjukkan bahwa kostunolit potensial dijadikan sebagai obat alternatif kanker payudara, IR negatif, atau kanker payudara yang tidak memiliki reseptor progesteron maupun estrogen. Manfaat yang ketujuh, anti-kanker prostat. Kandungan dalam paceng pentul berupa senyawa kostunolit menunjukkan aktivitas anti-proliferatif terhadap hormon dependen dan independen sel kanker prostat secara efektif. Selain itu, pancing pentul juga mengandung senyawa triterpen berupa senyawa lupel yang bermanfaat untuk menghambat tumor (kanker prostat). Manfaat yang kedelapan, antikanker pankreas. Pancing pentul diketahui mengandung senyawa lupel yang merupakan bagian dari senyawa triterpenoid dengan aktivitas antikanker yang potensial. Senyawa lupeol ini telah terbukti mampu menghambat dan bahkan menurunkan pertumbuhan sel kanker pankreas. Oleh karena itu, lupeol dapat memberikan manfaat untuk kemoprevensi kanker pankreas manusia atau kemoterapi. Manfaat yang kesembilan, anti kanker lambung. Kandungan senyawa lupeol dalam pancing pentul bersama dengan 5-fluorouracil diketahui menunjukkan penghambatan proliferatif kanker lambung. Efek sinergi antara lupeol dan 5 fluoro urasil dinilai mampu menjadi alternatif pengobatan kanker lambung yang menjanjikan. Manfaat yang ke-10, anti jamur. Senyawa sesguiterpen yang terkandung dalam paceng pentul baik berupa lactones kostunalit maupun aremantin menunjukkan aktivitas anti jamur yang signifikan. Kedua senyawa hasil ekstrak heksana pancing pentul tersebut sangat efektif melawan beberapa jenis fungi atau jamur. Berikut ini cara penyimpanan dan cara mengkonsumsi pancing pentul yang benar. Cara penyimpanan Berikut ini merupakan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menyimpan herbal seperti bagian akar, batang, daun, dan bunga paceng pentul Cuci bagian akar dan daun paceng pentul hingga bersih Lalu letakkan dan tata potongan akar, daun, dan bunga di atas tempat pengering tanpa adanya yang bertumpuk Biarkan terkena sinar matahari langsung hingga kering Bagian daun, akar, dan batang dapat dibalik agar kering merata Sedangkan bunga tidak perlu dibalik karena rapuh Masukkan daun, akar dan batang yang telah kering Dalam tempat penyimpanan yang bersih Kering, gelap dan dingin seperti kaca botol Cara mengkonsumsi Berikut ini merupakan beberapa alternatif mengkonsumsi Atau menggunakan paceng pentul Berdasarkan resep pengobatan Ayurveda Yaitu pengobatan tradisional India Yang sudah dilaksanakan selama berabad-abad yang lalu yang pertama, pacing pentul untuk meningkatkan produksi urin Caranya Siapkan empat lembar daun pacing pentul yang telah dibersihkan Siapkan satu potong akar pacing pentul dengan panjang sekitar 10 cm yang telah dibersihkan Masukkan daun dan akar tersebut dalam wadah yang telah berisi air sebanyak kurang lebih 1 liter Kemudian rebus hingga dapat digunakan untuk kasus-kasus nefritis, batu kemih dan radang kandung kemih atau sistitis. Yang kedua, pancing betul untuk meningkatkan dan melancarkan menstruasi. Pancing betul untuk mengurangi nyeri haid atau dysmenorrhea. Begini langkahnya. Mula-mula Siapkan 4 buah daun dan sepotong akar sepanjang 10 cm pancing pentul yang telah dibersihkan. Siapkan juga 4 kuntum bunga popi, rebus bersamaan dalam satu liter air, konsumsi air hasil rebusan selama masa menstruasi untuk menghilangkan nyeri. Yang ketiga, paceng pentul untuk inkontinensia urin. Caranya, siapkan 6 daun dan 2 buah batang paceng pentul. Dengan panjang sekitar 10 cm yang telah dibersihkan Rebus dalam air sebanyak 1 liter air mendidih Konsumsi air hasil rebusan setiap 1 kali sehari selama 1 minggu Untuk anak-anak berlaku setengah dosis tersebut Yang keempat, paceng pentul untuk menyembuhkan infeksi saluran kencing Caranya, siapkan satu batang paceng pentul. Sepanjang kurang lebih 1 meter Cuci batang tersebut hingga bersih Hancurkan batang tersebut Tambahkan satu liter air mendidih Diamkan dan minum setiap hari Selama satu minggu Itulah beberapa khasiat atau manfaat Tanaman pacing pentul Bagi kesehatan Yang mungkin belum anda ketahui Mudah-mudahan informasi ini Bermanfaat buat anda Terima kasih Salam sehat salam top herbal nusantara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh